Selamat datang di channel Sakit 77 Halo, <SILENGALAN> uh, subscribe, subscribe, like, comment, dan share Ya, tolonglah Dibantu supaya itu uh, Naik subscribernya, naik followernya, naik viewersnya Dan juga lain-lainnya Dan juga TikTok juga ada Instagram ya tolong juga di follow buat kalian yang belum follow platform kedua ini ya tolong juga di follow dan juga buat kalian yang belum klik tombol notifikasi yang lonceng di YouTube ini ya tolonglah di klik supaya kalian mengetahui video-video Terupdate, saya yang terbaru. Uh, Oke, okay, teman-teman, ini penonton gua biasa aja lah ya. <gih> uh, ini kan teman teman gua spesial Ramadan terakhir di tahun 2023, uh, 1444 Hijriah tepat hari ini kita terakhir puasa ramadan semoga ibadah dan amal kita selama bulan puasa bulan ramadan kita diterima oleh allah dan mendapatkan pahala sebesar besarnya di bulan ramadan kemarin dan semoga di puasa ini eh, janganlah Kalian sia-sia puasa kalian Ya sebisa mungkin Jangan sampai sia-sia lah <laughs> Saya kalau sia-sia Oke okay. Di video ini saya belum Bikin konten tema Tanya jawab Tapi Di video ini Saya akan Membawakan tema Puasa Ramadan 2023 1444 Hijriah terakhir di 2023 ini Oke okay, langsung saja ke videonya Oke okay, teman uh, Tema kita Hari ini di video, video, di video ini Tentang Terakhir puasa di tahun 2003 1444 Hijriah uh, Jadi Saya doakan puasa kalian bermanfaat Dan tidak sia-sia Mudah-mudahan Ya semaksimal mungkin lah Semoga puasa kita diterima oleh Allah Amal, ibadah, dan kebaikan kita Diterima Allah Sama puasa Dan di puasa terakhir ini Marilah kita Berdoa Supaya Apa yang telah kita lakukan Di bulan Ramadan Itu Tidak sia-sia Bagi diri kita Dan orang lain jadi yang yang dimaksud dengan sia-sia itu dalam berpuasa, uh, misalnya kita puasa kan, uh, apa ya? Kita udah nahan haus dan lapar, terus mata kita gak kita jaga, apa pantas diterima puasa kita? ya kita kan nggak tahu namanya kan naluri manusia itu gimana ya kan udah tahu nggak pantas kenapa masih bilang ah, kita kan puasa diterima enggaknya kan itu urusan yang di atas gak kayak gitu gimana ya kalau kalau kita udah tahu itu tidak pantas buat kita jalankan ya jangan dijalankan gitu jangan semena-mena mau diterima atau enggaknya yaitu ujian atas enggak jangan setengah-setengah deh kalau mau apa-apa tuh -apa, nah, itu masih banyak lagi kayak apa ya kita udah juga nih mal kenal seharian kerja Eh tiba-tiba ada temen yang nggak puasa gibahin temen temennya temennya digibahin kita mendengar itu juga sia-sia bro sebesta mungkin apa ya kita tuh menghindari yang hal-hal seperti itu ada orang gibah ya jangan dengerin kita apa ya kalau bagus pakaiin kayak ini dengerin sholawatan dengar ngaji, gitu kan, lebih baik lagi kita baca Al-Quran gitu, pakaian set, headsetnya tuh ya. Rekaman kita itu, yang kita baca Quran itu, turun bagus. Itu sia sia. Ah, palingan. Eh, mau sah atau enggak ya? Kan itu urusan yang di atas, jangan kayak gitu, enggak boleh. Yang namanya yang udah enggak panas itu ya. Em belum pantos sebisa mungkin jangan lari itu. Terus juga kita udah nahan haus dan lapar. Tiba-tiba terenyum aroma enak. Kalau sekali, oke lah, ini terusin. Mana masakannya apalagi lagi? Berjang rasa sambal terasi gitu kan weh melekat ya hilang-hilang ternyata sampai buka terngiang-ngiang hidup maksudnya terngiang-ngiang bukan di otak ya oke itulah yang dinamakan sia-sia dalam berpuasa tadi sebisa mungkin ya kita puasa itu jangan sampai lah seperti itu apa yang membuat diri kita tidak pantas jangan kita lakuin jangan bilang itu saya yang di atas ya oh alam ya semua orang tahu semua orang tuh kan tahu kalau urusannya di atas tapi ya kita sebagai manusia ini kan sudah mengetahui sebisa mungkin ya jangan kita aktifin nah, itu kalau kita nggak mau sia-sia ya mudah-mudahan nggak sia-sialah puasa kalian ya itu yang pertama Sia-sia kedua dalam berpuasa itu udah puasa udah nahan semuanya eh nggak sholat aduh nggak jamin deh namanya puasa itu kan terpulang Islam berapa ya sadar sholat puasa ketiga ya kita kalau ngelewatin Rutun iman yang kedua hancur, beneran hancur. tercuma lu puasa berhari-hari nahan segala hal kalau nggak puas kalau nggak sholat buat apa? Kita itu namanya sholat itu kan sholat alat yang agama. Kalau tiang kita nggak kokoh, tubuh gedung aja kalau tiangnya hebel hebel, eh rubuh. Jadi ya sebisa mungkin. Ini bukan kita membela orang yang nggak puasa terus sholat itu enggak ya. Ini yang cuma mengingatkan. Kalau bisa kalau kita sholat lagi puasa ya tolonglah sholat kan. Ini tentang enggak tentang puasa terus sholat ditinggal terus juga yang nggak puasa yang rajin sholat ya gimana ya? rajin sholat tapi nggak puasa itu kan apa ya sama aja kayaknya cuman ya namanya manusia dia ya lebih gimana ya kalau yang ada yang lebih enak, kenapa yang sulit dikerjakan gitu kan ya jangan gitu ya kalau bisa kita tuh ya menjalankan apa yang sudah diperintah, ya kita langsung makan kalau gak kuat ya jangan memaksa ya apa-apa kok -apa, orang guluran diri sendiri-sendiri apa, gak -apa. Ya, apa, apa menurut manusia, menurut Allah Subhanahu Wa Taala itu berdosa. Eh, uh, ya tolonglah kalau misalkan buat kalian nih yang puasa ya sholat, yang rajin sholat ya puasalah, ya, gitu. Namanya kita kan umat Muslim ya harus mengatin apa yang sudah dicantumin di Al islam Sia-sia hmm. yang ketiga uh. Kita lagi puasa Terus Lupa Pura-pura lupa Pura-pura lupa Kalau kita puasa itu Sia-sia Iya Kayak gini nih tes sahur nih, ya, udah makan sahur, niat udah saat subuh tidur lagi pas bangun tidur makan nah makan oh iya puasa ya lanjutin lanjutin lanjutin sampai habis makan, minum, minum antar lanjutin puasanya eh pas siang hari lupa lagi makan dia nah Tafirlah. Ini bukan lupa namanya ini sengaja. Nah, itu sia-sia sebenarnya. Gak ada alasan. Jadi ya tolonglah kalau memang benar-benar mau puasa ya yang puasa nyatai dalam hati. Tidak berat kok puasa itu. Yang berat itu ketika kita berpuasa tapi semuanya sia-sia itu berat di dunia dan akhirat uh, di puasa terakhir ini ya marilah kita berdoa supaya puasa kita ibadah-ibadah yang lainnya kita tidak sia-sia keluarga. -sia, yang sedang berpuasa yang di hari ini yang di hari ini yang terakhir hari ini puasa ya semangat soalnya saya sendiri ya, walaupun tidak ada jemaatin ya semangat saya ada berjalan nih depan kan warung mau beli sabun mandi ketemu anak kecil beli e-gelas gitu kan ya. buat apa dek? bertanya lah buat apa dek? buat buka bang buka? masih jam 9 loh iya buka maksudnya mau dibuka minum ya <tuh> apa-apa ya nama juga anak kecil ya tapi yang tua-tua jangan ngikutinlah ikutin lah masa iya tua-tua pas gua jalan jam dua siang nih Arah komplek sebelah gue jalan nih Ada orang kok kan ada orang kopi nih kok rame Kirain ada apa kan Assalamualaikum Buka astagfirullahalazim Ini udah para tua enggak ada yang puasa ya Siap katanya ya Saya nanya kok siap katanya Emang Aku nyuruh apa Andre kan? Kan gue nanya dan menyuruh. Ya. Oh gak apa lagi halangan aja. Bisa lagi lagi halangan? Ah! Nah di situ gue nggak bisa bicara lagi terus gue tinggalin mungkin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh that <laughs> that